Kok bajunya gak dilepas? Nah, aku mau, buat jokoi Berdiri bah, kasih liat Baju koi dua Berdiri kasih liat Baju koi dua ya Berdiri kasih Baju koi dua ya Kok bajunya gak dilepas? Gak nah, mau Gak mau, lepas lah Adik Adik pilih siapa? Ibu. bawa Pak Prabowo, kenapa pilih Pak Prabowo? Ayo, oh, setengahnya adik. baik. Pak Prabowo baik. <laughs> abang, abang pilih siapa? Pak Jokowi. Kenapa pilih Pak Jokowi? Kena kuat. Kuat? Kenapa dia kuat? Ah. Kayaknya Pak Jokowi kurus deh. Hanya aku sampai aku, makanya aku bilang Pak Jokowi kuat. Adik, adik kenapa? Ah. Juli, adik, adik Pak Probowo Baik. Pak Probowo baik. Masa sih. Adik sudah pernah lihat. Pak.